Waktu iblis dulu tidak mau sujud. Apa kata iblis? Ya Rob, aku cukup sujud hanya kepadaMu, tidak kepada selainMu. Ya Rob, aku begini kan Engkau juga yang menentukan. Wah, iblis kurang ajar deh, nyalain-nyalain Allah deh. Ya, nah, ilmu iblis ini nyambet ilmu hakikat, hati-hati maka al-haqiqah itu ada dua al-haqiqah iblisiyyah ada al-haqiqah al-muhammadiyyah hati-hati ada hakikat iblis dia berbicara hakikat hakikatnya benar tetapi ujungnya adalah dua aja menganggap dirinya dan Tuhan itu sama satu yang kedua jika tidak sama, salahkan saja dia. Dua aja. Kalau al-hakikah al-muhammadi, hakikat Nabi Muhammad itu hakikat apa? Yang mana dengan pancaran hakikat terbersit sedikit saja pada Sayyidina Adam, Sayyidina Adam langsung bisa musyahadah melihat ke aras. Iblis gak bisa memandang ke aras. Bang. Iblis berhenti pandangnya pada surga, sedangkan Nabi Adam melihat tembus sampai kepada aras Allah SWT. Di situ tertulis nama Muhammad Habibullah. Setelah nama Allah, lalu apa adab yang dipakai oleh seorang Nabi Adam? Apa adab beliau? Apa ada beliau ketika terusir dari surga Ini sudah saya sering ulang di luar Apa ada beliau Nyalahin Allah Atau menyalahkan diri sendiri Menyalahkan diri sini Doa yang sering kita baca Rabbana Zolamna Jadi walaupun Nabi Adam Tahu ini takdir Allah Ketika didebat Nabi Musa Apa kata Nabi Musa Oh kamu ya Kakek moyang yang bikin kami terusir dari surga apa jawaban Nabi Adam? oh ini ya Musa yang katanya bisa ngomong-ngomong sama Allah, tapi menyalahkan Adam, karena ketentuan yang sudah Allah tentukan sebelum Adam dicipta, berarti Nabi Adam ngerti nggak siapa dirinya sebenarnya? ngerti nggak dia mana huwa? ngerti dia, tapi nggak adab kalau dia bilang huwa itu anak, nggak adab nggak boleh kenapa? Allah itu mengatakan ya semua hancur kecuali wajahnya jika dia berbicara dirinya itu namanya wajhul ahadiyah kul huwallahu ahad hanya ada dia kita aja nggak ada bapak dia nggak nggak ada Pak yang ada sekarang saya lihat perbuatan Allah sedang membuat Bapak ngangguk-angguk bukan Bapak yang ngomong kalau saya memandang dengan aha dia Bukan dia yang ngomong pak Kalau saya memandang ini Allah lah yang berbuat Tapi kalau saya memandang dengan rububiyah Saya katakan Nama bapak siapa? Rumian Rumian Bapak Rumian berbicara, bertanya ayat demi ayat Konfirmasi makna demi makna Itu rububiyah namanya Atau samadiyah kalau di surat kuluhu Jadi paling gampang kalau Allah kesendiriannya disebut ahadiyah, Allah ahadnya bersama makhluk disebut samadiyah. Ya, ini yang tidak dipunyai oleh orang yang kesambet iblis. Dia berhenti di ahad. Dia nggak teruskan kepada Allahus Samad. Maka dia mengatakan dirinya adalah Allah. Jika ini salah, Allah lah yang salah ini kemasukan dia. Tolong kasih tahu ke kawan-kawan, Pak. Jangan kesambat hakikat iblisiyah, jadi ada dua cara Allah mengenalkan dirinya, satu ahadiyah satu samadiyah atau disebut istilah kerennya sekarang, uluhiyah rububiyah, tapi beda sama yang seberang ya uluhiyah itu Allah memandang dirinya sendiri al-ahad fi ahadiyyatihi ahad dalam esanya sedangkan samad rububiyah itu, al-ahad Fi khalqiyatihi fi kasfil kasroh itu esanya yang terpancar dalam banyaknya makhluknya, tapi dia tetap esa, ya. Yang banyakkan makhluk penciptanya tetap satu. Allah alam bi Tolong disampaikan Pak, saya girang, Pak ternyata ilmu itu masih ada, ya. Lanjut. Masih ada. Assalamualaikum Bu ya. Masya Allah e, Seperti yang Bu ya sampaikan, wa inna fil jasad muttaq. Yalah akhir hadis Nah, mau tukar di sini, Buya Buya mengatakan Kolbon Lub Dan puncak sir nanti Dan ada juga, Buya, yang mengartikan Di situ nanti kepada Ruh, Buya hmm. Nah, tolong nanti Karena kata Buya, ketika tanah itu Tidak subur Maka benih yang akan ditanam Artinya zikir yang kita sampaikan akan menjadi zikir yang goblah, ya. bukan zikir yang ya jadi mohon penjelasan kalbun di situ apabila bisakah tidak kita tambahkan dengan ruh, begitu baik, baik, baik. demikian. ya assalamualaikum. assalamualaikum. assalamualaikum. dulu para imam kita sempat bingung imam imam kita sempat bingung pak apa beda kalbun dengan ruh, apa beda ruh dengan nafs, apa beda nafs dengan akal padahal semuanya berbeda coba lihat ayatnya kullu nafsin za'iqatul maut yang merasakan mati namanya nafs atau ayat lain Allahu surat azumar az ya, yatawafal anfus Allah lah yang mau wafatkan anfus jiwa-jiwa Apalagi Ada lagi ayat Fa'alhamaha fujuraha Wataqwaha Macam-macam Allah juga mengatakan Afala ta'kilun Apakah kamu tidak berakal Allah mengatakan yang lain lagi Iza dhukirallah wajilat kulubum Disebut nama Allah bergetar Yang bergetar bukan akal Bukan nafs tapi yang bergetar Kolbu Bertini beda sebenarnya. Terus, Allah berfirman lagi, "Lebih dari satu ayat, faidah sawaitu apabila aku telah menyempurnakan tubuh manusia." Apalagi lafaznya, Wa fihi min ruhi. maka aku tiupkan kepadanya sebagian dari hembusanku, rohku. Jangan salah paham ini banyak yang salah paham nanti jadi Tuhan dia. ya ngaku dia ruhullah kan gawat coba perhatikan ini halikun basaran mintin rumusnya gitu aku ciptakan manusia tubuh fisiknya dari tin tanah tapi hayat yang ada di dalam dirinya itu adalah hembusan dariku bukan ciptaanku maka saya menyebut dengan istilah yang mungkin belum diistilahkan ulama sebelumnya. Tubuh ini makhluk, ruh itu manfuh. Gampang toh Itu paling aman. Kalau ahli kalam menyebutkan ruh itu makhluk. Loh ahliatnya gak ngomong begitu. Ayatnya cuma ngomong tu Kalau makhluk, tin. Tanah itu dicipta. Tapi kalau ruh dihembus apa maksud dihembus itulah memang maksud dengan min amri robbi, itu urusan Allah jangan kita cari-cari maknanya lagi udah biarin di situ aja dulu cuma nanti ada saatnya ilmu itu dibuka hembusan itu maksudnya apa ini contoh saya kalau menghembuskan sesuatu diri saya pindah ke dalam nggak nggak terus kenapa orang ngomong di dalam diriku ada zat Allah Tuh hati-hati kan Kenapa dia ngomong begitu Berarti dia kegeeran Itu namanya orang jatuh cinta apa, Merasa orang lain jatuh cinta sama dia Padahal orang itu gak jatuh cinta sama <laughs> Merasa dia diperhatikan Allah Padahal gak begitu Faham maksudnya Ini cuma ilustrasi loh pak karena banyak di luar sana orang belajar ilmu hakikat Dia mengira dirinya itu dalam dirinya itu adalah Allah Enggak agak begitu Itu sebenarnya dua toriqah Kalau ingin mengenal Allah secara mudah Kenallah pertama khalkiyahmu Itulah anasir yang empat Penciptaanmu Kalau ingin mengenal hakikatmu Kenalilah hembusannya dalam dirimu Allah pinjemin doang hembusannya Kalau mau diambil Jadi kita ini hembusannya Bukan zatnya, faham? Ya? Ini gak ngomong ilmu akidah Ini ilmu, ilmu hakikat Ya, Kalau akidah kan batasannya akal dan nakal Akal dan dalil Dalil nakli yang sorry Ilmu hakikat batasannya tetap naklun Tapi dia tembus Bukan diakal, tembus sampai kepada alam ruh maka akal tidak sanggup memikirkannya dia hanya sanggup dirasa-rasa ya jadi kolbu itu dia menghadap kepada Allah namanya dan sifatnya tubuh ini juga menghadap kepada namanya tapi bukan sifatnya maka tadi saya katakan di satu helai rambut ada percikan nur nama al-muhji Sedangkan nama secara utuh hanya dapat ditampung di kolbu Yang mana dulu gunung-gunung, tanah itu gak sanggup Dia maunya numpang aja sama kolbu manusia Jadi tubuh kita ini ada batu di dalamnya Ada tanah di dalamnya, ada api, ada angin Semua anasir ini Allah tawarkan Maukah kamu menerima amanah dariku? Fa'abainah Semuanya enggan Yang menerima siapa? insan karena dalam insan itu ada hembusan darinya cuma kebanyakan manusia jahul seperti jahul dia tidak tahu yang ngemban itu si hembusan ruh bukan tubuh ini bukan akal ini akal ini tidak sanggup mengemban itu semua maka kita harus mengenal arah ke sana inilah disebut ma'rifatullah Makrifat kepada Allah yang tertinggi jadi makrifat kepada Allah. Pagi, ayat ada empat. Pertama, makrifat nama itu tubuh kita dan alam semesta. Yang kedua, makrifat afal mengenal perbuatan ini. Ilmunya Syabdo bersama oleh yang saya ulang ya. Dirisalah tauhid beliau, risalah la ilaha illallah beliau ya. dulu S2 saya, saya nukil teks beliau dan terjemahannya. Yang diajarkan oleh ulama Madinah zuriat Nabi As-Sayyid Muhammad ibn Abdul Karim as-Saman Al-Madani. Beliau punya torikoh, namanya Torikoh al muhammadiyah tapi karena namanya bernisbat ke Saman disebut Samaniyah. Yang ketiga disebut Ma'rifat Sifat. Ma'rifat Sifat itu dari Kolbu ke Luk kolbu, fuad, lub, itulah mi'rodnya kolbu jadi sebenarnya nabi sama wali bedanya satu aja kalau nabi ruhnya bermiraj tubuhnya pun dibawa sama sendal-sendalnya dibawa ama. kalau wali bermi'rod dari alam zahir masuk ke alam dirinya yang paling batin yang paling sir sampai ke sifat udah wali pak sehingga dia memandang segala sesuatu, semuanya adalah percikan dari sifat-sifat Allah. Itulah puncak dari kitab martabat tujuh. Ya, atufah At al-mursalah, apa kata beliau? Enggak ada di alam semesta ini sesuatu kecuali di situ ada percikan dari wujudnya. Karena kalau ada sesuatu bukan dari wujudnya, bukan dari kunnya bukan dari hembusannya, berarti ada selain Dia, Pencipta alam. Dan lawah dahula syarikalah tiada sekutu baginya. Wah, udah kemana-mana nih Pak? Aneh nahan-nahan di Asma, antum bawa-bawa aja ke sana. <tik> <tik> masih ada waktu. Uh, seperti yang Buya sampaikan tadi, <tik> <tik> bahwasanya kita perlu ada sanat kepada uh, bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi melalui guru-guru kita. Hmm. Kebetulan kami sendiri adalah Salah seorang pengikut tarikah syatariah, kami berasal sekampung dengan Buya dari Padang, Sidi hmm, ini ya. <laughs> Tetapi Buya di dalam perjalanan, mursid atau guru kami sudah dipanggil oleh Allah SWT. Hmm. Dan kami merasa dari kurikulum tarbawiyah kami dalam tarikah ini masih ada yang tersisa yang belum kami terima dari guru kami. Hmm. Dalam hal ini kami memohon kemurahan Buya untuk menjawab. Bolehkah kami menyempurnakan apa yang belum kami dapatkan dari Buya sendiri begitu ya? tuh Pak. Ya, memang saya ditugaskan untuk bersilaturahmi, berkawan, menemani ulama-ulama aswaja, baik yang ahli fikih, ahli akidah, terutama para ahli tariqoh. Itu perintah dari guru saya emang. Maka dari mana aja kita tampung, kita terima. Karena ada yang backup, saya pak doa guru-guru. Kalau enggak, saya pun enggak terima ya. Jadi, enggak usah khawatir. Torikoh itu tidak ada habisnya. Torikoh itu yang jamin Allah, yang jamin Rasulullah. Maka sampai kiamat masih ada ya, sampai imam mahdi, sampai terakhir masih ada. Ini enggak usah khawatir. Tapi nanti tarekat itu akan bergabung, bergabung, bergabung, bergabung menjadi torikot Nabi Muhammad dihidupkan kembali torikotnya torikot ma'rifatullah menjalankan syariat Rasulullah